Sekarang mana spicy-nya Hi guys, Assalamualaikum Hari ni aku nak Cuba menu terbaru Daripada Domino's Pizza Iaitu spicy fling Katanya spicy Tapi kalau aku nak tengokkan satu-satu ni Warna dia memanglah menggerunkan lah. Tapi rasa dia tak tahulah Menggerunkan ke tak Untuk aku yang tak kuat makan pedas ni pun kan Okay, ni pizza dia. Ni aku dah cantumkan jadi satu. Ni pun aku takkan habiskan. Lalat terlalu banyak ya. Yeah. So, excuse the lalat kalau dia sebo nak interfere. Pizza yang aku beli. Ni ada dua jenis. Aku pakai kupon tu. Satu aku ambil spicy classified chicken. Yang tu New York crust. Lagi satu aku ambil spicy uh, tuna temptation. Yang tu aku ambil cheese burst crust. Nampak merah kan? Macam sama dia. Ni ada dua jenis tau. Selain tu kita ada side dish. Dia kita ada spicy fling chicken wings. Yang chicken wing tak ada spicy. Dan kita ada juga spicy fling bread stick. Okey, Banyak-banyak ni takkanlah aku dapat habiskan kan. Kita tengoklah berapa gigit ni aku dapat makan. Aku nak rasa. Tanpa membuang masa. Marilah kita makan. So aku akan ambil pizza ni. Ini tuna temptation niha cheese burst crust, classified chicken, ini ah uh, New York crust. ni. terletak ni tepi dulu. kalau tak cukup kau kita tambah lah. ini pada banyak atas ni. sembilah. aku nak rasa dia punya bread stick yang hmm, pedas. kau ni ha, besar. pula aku ambil ni eh. macam aku habiskan. Makan makar rutin pun pada punya nanti. Nampak ni bread. ini dia punya bread stick yang eh. spicy tu. okay. Bismillahirrahmanirrahim Kau mana spicy-nya? Rasa hujung-hujung Sedangkan aku tak makan pedas pun Tak ada terasa sangat Next one buat rasa dia punya spicy flaming chicken wings. Ini tak nampak spicy kan? Bismillah. Ini tak pedas langsung. Routine ni pedas sikit. Routine ni ada ada rasa tom yum-tom yum sikit. Kalau oh, spicy tom yum kan. Aku rasa, aku akan rasa ni classified chicken. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa kan. Lupa nak tak chili flakes. Dah habis satu dah. Aku rasa biasa je. Tak ada rasa spice pun. Okay, next one. Rasa flaming tuna cheese bus crust. A little bit of tom thomium, I think. Aku nak dapatkan cheese dia ni. Bismillah. Look okay, at the cheese. Nampak. Boleh jadi muak. Eh. Hmm. Apa kali keridung? JJJJ cheese dia hmm. What can I say Tak pedas pun Rasa macam biasa je Cuma adalah rasa sikit Sikit sipi sipi Dekat roti dengan dekat Dia punya Roti pizza Dengan roti ni uh, Rasa macam tom yum Tom yum Spice Kak ayam ni langsung tak pedas we. Sumpah tak pedas langsung Ni pun tak pedas hmm. Tapi aku dah kenyang macam mana ni Ayam ni boleh lah kalau nak makan baik kali. Aku rasa aku makan lagi sikit lah. Ayam ni, roti pizza. Okay. Jom. Bebel. Tadah. Bismillah. Ayam je aku boleh makan lagi besok ya. Kalau makan roti, pizza roti macam lagi kenyang. <laughs> makan dulu. Makan dulu. Okay, aku ambil yang classified chicken Takut nanti muak pula Makan tuna tu sebab ada season Dah kenyal Katakan Okay Marilah kita makan Bismillahirrahmanirrahim Sikit, sikit pedas tu sikit-sikit dia sikit rasa. Untuk aku lah kalau orang kuat pedas lagi dia tak rasa langsung pedas tu. Pada dia punya pizza tu aku suka top kat sauce topping tu macam rasa tom yum tom yum Pedas dia tu lah Roti dia pun sama Dekat ayam tu Kurang sikit Rasa dia tak kuat sangat Ayam tu lah paling tak pedas Langsung Antara semua Sedap ok lah Rasa dia okey sedap Boleh diterima Tak Tapi macam kurang rasa Yang original je Tambah spicy Macam tak ada spice sangat pun lah Mana pedasnya ni mana Kalau yang tak kuat pedas Mungkin lah akan rasa sikit Pedas dia tu Tapi pun Bila dah habat banyak makan Baru akan rasa Okay kalau korang nak cuba Korang boleh cuba Tak ada pasaran, tak ada bantahan Untuk korang cuba Apapun, korang jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku Okay, subscribe percuma je guys Okay, Itu saja Selamat Hari Raya, tak lama lagi nak Hari Raya tiba Aku rasa takde dah, aku video ayah aku tu Yang ayah ada aku beli, apa, aku takde kuat je Okay, aku jujur Bye